Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslor dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat datang dan berjumpa kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagi yang sedang men-support channel ini selalu Bang Mindo akan buat kalian semua mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kita lihat di unggahan langit musik persahabat ya kembali diinformasikan untuk semuanya terkhusus pendukung bunda lesti ya jangan lupa saksikan acara ima Indonesian Music Award 2022 besok malam yang akan tayang secara langsung di RCTI pukul 21:15 waktu Indonesia Barat yuk ramaikan di kolom komentar di postingan langit musik persahabat ya kita lihat di sini nama bunda lesti ramai main banget di kolom komentar luar biasa antusias dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kita kemudian juga bersahabat kita lihat diunggahan IG lawan Aing. ini Masya Allah banget ya terbukti bahwa fans Leslar memang benar-benar kompak untuk selalu menebar kebaikan kita salut kita kagum, dan pastinya kita bangga menjadi bagian Leslar Lovers. Mudah-mudahan selalu kompak, selalu solid untuk bisa menebar kebaikan, ya, dan mudah-mudahan kita semua juga bersahabat, ya, selalu diberikan kesehatan. Berikutnya, juga bersahabat, kita lihat di sini ada postingan video dari Sumargo Denny. Persahabat, ya, perhatikan, diunggah kembali oleh akun Kaliaridot Abang El. Sumargo Deni persahabat ya, ini menantang Rizky Billar. Rizky Billar berani nggak repost ini persahabat ya. Berita Rizky Billar pindah ke Jepang, persahabat kita lihat Sumargo Deni di sini menantang Rizky Billar untuk meripos postingannya persahabat ya. Ternyata Papa B langsung dong meripos. Unggahan dari Sumargo Deni dan meneruskan sebuah kalimat Haha ampun Siap nanti kita kesana bang ngobrol banyak katanya tuh ngobrol ngobrol banyak apa mungkin Papa B akan ke podcastnya Sumargo Deni Wow ini suatu kejutan juga untuk keluarga Konoha Kita doakan saja mudah-mudahan Idola kesengan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik selalu diberikan kesehatan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik pastinya untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah postingan dari dunia Leslar yang meripas kembali unggahan Leslar lovers jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Leslar Lovers Jatim Sebentar lagi kan ulang tahun Si ganteng kesayangan kita semua Abang Fatih nih yang ke satu tahun kami dari Sub Admin LLI Jatim Mau mengajak kalian iuran untuk beli kado Buat abang Kado ini nanti di Atas namakan Leslar Lovers Jawa Timur Yang mau ikutan iuran bisa langsung DM Mimin ya terima kasih Tuh untuk warga Konoha yang mau ikutan iuran bisa langsung DM admin ofisial Leslar Lovers Indonesia Jawa Timur ya di ofisial.ll jadi untuk warga Konoha yang mau ikutan iuran buat memberikan Hadiah atau kado spesial di hari ulang tahunnya Abang El Mudah-mudahan Abang Fatih selalu sehat, bahagia, dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan terutama menjadi anak yang soleh, amin dan pastinya, para sahabat, kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di sore ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.